Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dunia hobi Salam satu hobi buat hoki aja Hari ini kita mau preview ayam Bangkok ya Ayam Bangkok super unik Dari warnanya, kakinya Terus jenggernya juga ya, ya. Ini dia bosku ayamnya Ayam jenis birkok ya, punya saya sendiri. Jadi ayam ini unik loh. Lihat jenggernya tuh. Wih, uh, mawat. Hebat Bentukan kaki keringnya. Ini satu ragam ini super mewah. Terus buntutnya ekor lidi super unik pokoknya namanya si mawar hitam. Coba kita lihat dari dekatnya bentukannya. Is. boleh deh.